Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya Muhammad Syah, Kepala lembaga Dawah Khusus di Biro Sumber dan Wakil Sekretaris Sentral Mahkamah Agung Nusantara. Menyampaikan selamat dan sukses wisudah Wisu yang kejelmaan S.T. Muhammad Syah di dan yang School. Wisudah ini merupakan momentum penting bagi Perserikatan Humaniora dalam melepaskan kader-kader penerus masyarakat bangsa yang berakhlak mulia, terdah taqwa, biru waliden, dan ikhropor usaha. Semoga anak-anakku ke depan semakin jaya dan lebih baik lagi dan penuh manfaat dalam kehidupan keagaman zaman bangsa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.